halo guys welcome back to 2 m seperti biasa memainkan modal sedekah ya guys ya ini akun ke 90 nih ada yang di up ya guys ya Kemain kemarin kemarin gue nggak ada yang di up ya guys ya jong terus cok up cuma 1b 1b 200 sisanya ditewaskan ya guys ya oke dapet tambahan skater dapat diguin ya guys ya seperti biasa ya guys ya Uh, jangan lupa request request room Nanti gua putar ya guys ya uh, Siapa yang dapat Dan untuk komentar pertama dan kedua ya guys ya Untuk komentar pertama dan kedua Ntar gue kasih chip Di sini gue pindahin ya guys ya Ke Panda ya guys ya Kemarin-kemarin gue ngejar Ke papa Cok Berapa hari ya Gue gak di up tuh Lirkan Ngejar di papa Langsung get 9 gak dapat-dapat jadi gue balik lagi ke panda ya guys ya dan di panda ada penampakan lumayan sih guys jangan lupa ya guys ya komen-komen ya guys ya bantu like nya juga ya guys ya oke oke oke kembali ke permainan di sini kita main santai ya guys ya main di bet 7,5 dulu ya Oke, okay, dapat ya guys. Ya, dua kali delapan, cok. Aduh, tapi di sini, walaupun dua kali delapan, lumayan, ya, guys. Ya, bisa nambah, cok, skaternya. Jangan lupa, ya, guys, ya, komen-komen, ya, guys. ya dan ada kata kuncinya ntar gua kasih tau kata kuncinya dan gua bagiin 5 ID juga ya guys ya di video ini siapa cepat dia dapat ya guys ya kemarin juga sempat ada yang komentar ya guys ya Bang passwordnya kok bongkar 2m tapi salah passwordnya itu karena udah ada yang ganti cok lihat jamnya cok lu kan apa komennya juga udah 3 jam sedangkan itu uploadnya udah 3 jam lebih pasti diambil sama yang nonton Tontonnya cepet cok, makanya nyalain lonceng notifikasinya ya guys ya. Ini sangat kompleks, ya, satu kali spin lagi belum malah ditambah ya guys ya. Lumayan cok. Aduh itu macannya, cok hampir full, nggak ada kepala cok di kolom 4 Trong. Aduh, sangat disayangkan ya guys ya. Dan komentarnya harus pakai hashtag ya guys ya buat komentar yang pertama dan kedua jangan asal komen cok tonton dulu cok videonya biar nggak gagal paham kalau nggak ada kata kuncinya nggak akan gue kasih ya guys ya gue cari yang atasnya dikit ya yang ada kata kuncinya jadi usahakan jangan langsung komen ya guys ya kalau ini udah upload lihat dulu aduh ayamnya cok lumayan cok lihat dulu cok videonya cok ada kata kuncinya ya guys ya Gue kata kuncinya kalau nggak di tengah, di akhir, kalau nggak di awal ya guys ya Makanya jangan di skip-skip cok. biar kelihatan kata kuncinya Oke oke, kembali ke permainan dulu ya guys ya gua bagiin 5 akun pokoknya ya guys ya Strot. aduh, soalnya gue udah nyiapin akun sih Oke, ditambah lagi ya guys ya, Ayo Ayolah puternya cok. Crot dua kali 8 lah dua kali delapan ya guys ya kemain tuh gue apes banget coy di papa coy kemain pengennya dapet-dapet yang gurih guri scatter pun gak dapet coy di papa emang kadang-kadang papa kalau lagi baik-baik ya guys ya kalau lagi susah-susah coy walaupun di dopu dikasih modal 100M, 200M, 300M pindahin ke papa kemarin jong terus ya guys ya. Sekali dapat skater deketan isinya mega win, mega win. <laughs> Begitulah. Sekarang gua lebih suka ke panda sih daripada ke papa ya guys ya. Entah kenapa nih, karena papa susah sekarang sekitarnya Cok kemarin ke permainan ya guys ya, main cow tadi nambah dua kali skaternya. di sini gue naikin ya guys ya bednya seperti biasa naik dua tingkat cok mati tanam. siapa tahu kan ada super win, deketan, full macan atau full apa kayak anjas. ya kalau nggak ada full full ya ada skater lagi lah Cok. Oke dapat scatter lagi kan. Lumayan ya, Cok. Sss. Dapat. Aduh, dua kali ya guys ya. Enggak apa-apa, Cok. Kalau dibaca gini langsung jadi harusnya ya, guys ya. Cuman butuh 500M doang, Cok. Kasih lah yang mantap-mantap, oke, okay. Trot Oh, dapat ya, guys ya, dari bunga-bunga bangkainya ya, guys ya. Di sini bambu, Trot Oke okay, dapat ya guys ya Oke okay, oke okay, macan macan Trot malah jigong ya guys ya Kompret kompret Kalau macan lumayan cok Aduh wesh, Ini udah satu B ya guys ya Tidak terasa cok Apa putarannya akan nambah Sepertinya tidak ya guys ya Soalnya belum berputar si kucing Seketennya juga tuh Izin si yang Macan Aduh bambu lagi ya guys ya Oke okay. isinya seberapa ini atau B300 cok nah kurang ya guys ya gas terus ya guys ya wih dapat big win masih kurang ya guys ya cerot cerot wih sudah b 500 ya guys ya oke ini jam dan waktunya ya guys ya ini gua stop ya guys ya gua pindah ke akun selanjutnya ya guys ya ini di level up dulu ya guys ya akunnya cerot nah itu gak, gak sempet ke record ya guys ya gue cari modal di Dofu dapat 75m langsung gas ke sini dapat ini ya guys ya dapat apa sih ini respin ya guys ya ini akun 91 cok baru yang akun 90 di up ini udah dinaikin lagi cok ntar jam dan waktunya juga gua liatin kok itu berdekatan cok jam dan waktunya ini belum gak dapat gua record coc taunya dapat segini jadi gua recordnya langsung di sini ya guys ya bukan pakai modal ya guys ya ini kita seperti biasa cok modal sedekah. Di sini gue cepet-cepet record cok kok soalnya, duh, gila ini syarat grand sudah terpenuhi ya guys ya kolom 1 penuh duluan ya Apakah dapat grandu? Grandu, grandu, Wih, wih, syarat grand nih, grand nih, grand nih. Emang rusak ya guys ya, lewannya guys ya seperti orang-orang bilang cok, aduh karena mental ke kan, Bang karena mental cok, ini cok, aduh gue dulu ya guys ya anjat dapat satu B ya, guys ya dapat modal cok. dari babang Leon, seret Bang kenapa gak dinaikin bang bednya Bang gue biasanya kalau dapet respin tuh dihabisi lagi guys biasanya ya guys ya kalau gue naikin bahkan gak dinaikin pun habis cok entah kenapa kalau skater gue berani naikin bed kalau respin tuh ada ragu ya guys ya biasanya gue dihabisin mulu biasanya kalau dapet respin kalau gak habis respin, respin lagi cok biasanya itu pun jauh biasanya <tuh> oke okay, kemarin permainan ya guys ya kita pantau-pantau nih crot crot trot, crot crot, crot crot crot manjas ngeslongnya banyak banget ya guys ya berapa kali pucat tuh <laughs> Sah. oke chipnya mulai disedot ya guys ya oke dapet respin lagi ya kita ya guys ya Ish. apakah akan menembus kesalahan yang tadi tadi cuman dapat minor cok padahal kolomnya udah banyak yang penuh ya guys ya Set. bang kecepatan speedernya berapa bang kalau untuk kecepatan speeder gua berubah-ubah ya guys ya kadang-kadang gua 445,4 kadang-kadang 555 kadang-kadang ente kadang-kadang ente <giflu up> pokoknya gua ubah-ubah guys gak tentu guys yang penting nggak sampai DC aja oke di sini crot Aduh, minor ini, ini pun enggak ya, guys? Ya, emang Leon nih. Di sini agak ragu nih, gua buat ngelanjutinnya ya, guys. Ya, oke, dapat big win. Di sini semuanya ini, sebentar habis. 100 pin nih gua spin 10-10 cok kayaknya ingat gua 10-10 gua rada ragu ya guys ya kalau abis dapet respin tuh biasanya susah cok dapet laginya nah ini gua cek cek cok akunnya belum top up ya guys ya gua sekali 10-10 dulu cok siapa tahu kan dapat full full apa ya terserah yang penting ada fullnya ya guys ya cerot aduh Nah di sini gua keluar ya guys ya. Nah, ini ada tiga, tiga bambu andalan, tiga ayam dan tiga macan ya, guys ya. Oke, di sini gua gas 100 spin ya, guys ya. Di bet 7,5 aja, Cok. Wish, aduh kok kira full, Cok. Kaunya sepotong, Cok, gak ada buntutnya. Cuman kepala doang, Cok, ini macannya juga. Dan disini ntar ada momen ngeslong, cok. Disitu gue stop ya, guys. Ya, paksa stop soalnya kayaknya kalau dilanjutin bakal habis, cok. Bakal ngedot si kampret ini. Nah, kan ini sini mulai ngeslong ya, guys di sini gua paksa stop ya guys ya udah gak bener gua pindahin ke pantat-pantat ya guys ya di sini kita uh, tanpa mencari room ya guys ya langsung gaskan saja cok mati tanam cok mulai dari bed 9 ya guys ya soalnya kemarin gua gak ada yang di up cok di papa cok oh uh, bed 9 masih makan papa sekarang gua masih penasaran aja cok kalau ini sampai dihabisi berarti ya papa emang nggak cocok ya guys ya di akun akun gue yang ini gue sering di up-nya sekarang dipanda sih kalau di Papa rada-rada ya guys rada-rada ya, jarang ya dan di sini ada momen ya guys ya momen ya guys ya momen apa bang ntar lu lihat aja cok oh ya guys ya untuk kata kuncinya ini ya guys ya hampir tumbang ya guys ya hashtag hampir tumbang hashtag hampir tumbang ya guys ya untuk kata kuncinya ya guys ya oke okay, oke okay. oke okay, kembali ke permainan Crot chipnya begini-begini aja Cok. di slot sama si leon walaupun sedikit demi sedikit dan untuk password id id yang gua bagiin ntar passwordnya bongkar 2M ya guys ya B nya gede ntar gua tulis kok oke okay, disini gua lanjut ya guys ya 10spin 10spin hmm, pokoknya itu ID ID, id id nya gue sebar ya guys ya di menit-menit keberapanya <coughs> dan itu id yang gue bagiin baru ya guys ya akun baru bukan akun lama oke aduh pola apa tuh cok <laughs> emang ngaco sih leon polanya aneh-aneh aja pavkan semua ya guys ya cuman beda-beda cok skater pokoknya id-nya gue bagiin ya guys ya uh, dipisah-pisah dan gue tampilnya sebentar aja cok jadi kalian harus teliti ya guys ya oke-oke okay, okay. sini masih muter-muter cocar skater anjir emang si leoni gue sempat panik nih pokoknya kita jangan takut cok sampai tetes darah terakhir ya guys ya anjay sampai chip terakhir cowok maksudnya bukan darah cowok oh, anjas dapat scatter lihat chipnya cok kalau satu spin lagi udah turun bet ya guys ya anjay emang kampret nih Leonnya bikin kena mental tiga tirai cowok selamat so, tapi isinya buruk ya guys ya apakah akan tiga tirai lagi biasanya kalau udah tiga tirai satu kali biasanya ada tiga tirai susulan tapi tidak ada ya guys ya oke okay, dapat kakek ya, guys, ya. cuman dapat segini cok. Jadi gua enggak naik bet ya, guys ya. Gua rada-rada ragu sih mau naik bet. Seharusnya naik bet sih satu tingkat. Cuman gua ragu, cok. Jadi gua lanjutin aja cok bet segini. sekarang iseng-iseng lah. Tadi udah ada yang up ini, cok. Iseng-iseng pengen nyepin-nyepin set santu ya, guys ya ini gua. ini <susuk> nah, siapa tahu kan dapat tirai atau kakek merah kakek biru kan luayak cok dibuat segini oke sipnya sepertinya disedot lagi ya guys ya sisa 130 m oke dapat scatter ya guys ya trot wish. mati matirai cok oke wish Wih, uh, dapet si kakek guys ya tadi, dapat kakek 5k ya guys ya, jadi 1B500 cok isinya, lumayan kan cok, epic komik ya guys ya, sisa 5M doang cok, oke okay, di sini gua stop ya guys ya, gua naikin level langsung kita ke open sesi request ya guys ya, hmm, oke, okay. ini video yang kemarin ya guys ya, yang kemarin gua upload, yang like-nya dikit cok yang nontonnya 500 yang like-nya nggak nyampe 50 tai tai bantu like ya guys ya video yang ini harus bantu like coq kalau like-nya nggak nyampe 50 nggak gua kasih nih Oke okay, kita open-open request ya guys ya ini sesi request nggak ada yang ini coq malah komen komen yang aneh-aneh Cok. <laughs> jadi gua terus cari ya guys ya sampai dapat yang ada kata kuncinya dan ada request guys ya Oke, okay, masih mencari, masih mencari. Masih mencari, masih mencari. Nah, Kang Mas Linglung ya, guys ya. Di Papa Panda Room 2 macan Bed size 12,5, gas 100. Oke okay, ya, guys ya. Dua Macan ya, guys ya. Kita cari ya, guys ya oke dua macan ya guys ya tuh sini gue tampilin ya guys ya dan wajah mas ganteng ya guys ya oke 100 pin ya guys ya kalau up chipnya kita bagi dua ya guys ya buat si mas-mas linglung ya guys ya oke cukup sekian terima kasih jangan lupa like comment and subscribe ya guys ya bantu like-like nya juga ya guys ya sama share-share juga silahkan komentar-komentar ya guys ya isi ya guys ya biar rame see you next video Bye.